mangaan po bintang cahaya ji hum dunia medrang di puta musu agampom mpidro burum alam berasa oh gay belum bantu nang ke mun do alam tiba di mana tak ile apa ada mang Atas lepas tanduk, lambat juga dibikirkan. Hei. Hei. Dah berkah, dah minta angkut. Perkah, dah kabar aku. Hei. Jaman sekarang, tak mudah lagi kemawai. Jino you know, dah pakai jalan padu, dah kemawai. Minta prang. Ku uh, prang? Prang <laughs> kek, baik pun. Mana mukul pula Yo. ega <SILENGAL> biro gang saku walaupun pengekek ke kemayong ni ya ha mar tomap pun betan preng dah yang peti apa ni antenanya dah nyau anda tu bada ene punya peti tu kanji petik aku meparang kamu nampak udang ke pandapo nanti kim kamu sampai dia bau je kau aku bah. Ni aku dah. Ni macam tu baru selesai. Oh, game kagak nak pegang baju. Sama tau okay. Panak aku. Tu banyak. Hanjur ke hai entang. Panak lain. Paling dah. Apa trending beraya pulak orang-orangna Ya, orang-orangna. Ya, bagi degree yang sabi complete. Sudah bang eh? Mari. Kacok-kacok, eh. kacok Tak kacok. tinggal. Kita prank kau. Abang nunggu ha. Uh, oh kabur guys. Dia dibantai tu dia kalih perang-perangan ada. Ni yang sedar. Selai. Kutut dia balik. Dah aku ke ini hon ni law. Dah oh law law law. Betul. Ni ada dong. Kak hormat. Pakut ah ikeh. Kak hormat. Ni ke Bruno ke? Mungkin ke Bruno dikau. Baik kau pun. Ni sabu itu robo dia robo wei tau lele tu wei tu takkin betul gila nak kena kapak dia bagi bandang boleh tetek leju boleh tetek gokah apa orang-orang no dia duo apa boh alah capu tak dekat duit ni bro man yang Amerika kita không cả hả? hả? Oh, hả? Không, có à, đúng không, không có thấy lụa à? nhóc đừng mang ngay về, con cho ăn hả? đủ, nhia kia? đi có con lừa không phải hả? hả? hả? hây, không ayo kau ayo kau Baik kok jail, boh dua bang ki yuk kena <tuk> tupui <tuk> belum iban honda Ya, tahu kau duduk sama-sama ke mayang ke. mau Nah, Apa yang ini? Iju dong. Yang apa berupa? Kamu bang boh lang po tayo nyo mo ron po sana tira ang tiyo boh mo per-per-per reti pluruga guru ka ta baga-baga eh gila luruga oh dan am baga baga duk mai ai bap woi brengai protat baga katak reti mu ikah bismillahirrahmanirrahim kok ana kena eh nurul ami oh pluru pluru babe kan ka u kena kena Ibu tu lah Putu Putu Putu apa Oh, minta Kare nomor doa. nya di di Eh Pun ada orang dapat beli gelung, tapi saya belum dapat bagi. Bukak teruk aja orang eh. Jadi pun saya ada boleh beli gelung. Menyekatkan sahaja. Keciklah boleh beli gelung ini kalau empoh. Hana lalu, boleh beli gelung kan? Lalu hana. Mengkaji masa umur ziyi tidak ada lah. Lalu hana lalu kan lalu kan. Yang kau hangup aja, tidak kuat kuatnya. Jadi bapa beli gelung. Tidak hangup aja, tidak terdetek atau dikira. Yang papa dah. Hai aku Ini ini tar nak tengok nah ya ni ya pendapat sang hilir seperti itu kotok gara-gara waji pecu-pecu macam kau lelaki nyo binau pacu tujuh hari tujuh hari dia pegak melisan ni dah tua bertembuh mendai mabuk pani air ya eh parakan ke Bikir hotel? Ada Adakah menarjubayu sewa? Humpi, nak ikut tempat-tempat ke? Oh, rupanya ada banyak bodoh ni an lah kau. Ah, dia ni. Hmm. Tak <tellan> lho, <tellan> pahadah. Habis Buda. Ampun, Ampun meru, lah, meru, Aduh. macam Aduh. aduh. aduh. aduh. Hai, Ampun, Aley, ni ngan dah do. Er, er, er, er, er, er, er, er, er, er, er, er, er, er, er, er, er, er, Sampah tu la nak eh. Kau kasi nang tak belum hmm? kena ha. Ah. dulu ini orang dah mentile. orang tidak tahu dengan iklu, di muh ni. Kepalao, paypal hana kau! Eh, ampun! Hoi, paypal hana kau! Kau puluh! Kepalao! kau pergi ke Mesa Murai? Kau Tidak! Tidak! Run. Ada muka ni Tidak! Tidak! Tidak! Tidak! Tidak! Tidak! Alhamdulillah, kainah orang menutup. Tidak, tak ada aku! Tak ada aku, orang yang kau pergi. ada aku. Adakah barang? akan pergi kepadamu? Tidak ada aku. Aku akan pergi kepadamu. Tidak ada aku pergi kepadamu. Aku pergi kepadamu. Aku akan pergi kepadamu, aku akan pergi kepadamu. Ma. Pandi ya. Yang mau pandi mah. Hai Kau ya. Tak apan diri apo-apo, apa diri. Dino ada you, nenda ba Dikulang tak apa? Biar nak putuk terpeng lewat ya. Pak putuk juga kudik. Nyambat kan? Ampun. Biasa. Tak buat tu, tak buat tu, tak buat tu. Masa buat tu, Pak tak ngeri, Mayah. Oh, baju, pulang ni. Nak aku juga, Pak. Pak tak ngeri. Ha, putuk juga kudik. Iyak pakar kudik. Biasa, masak seperti Biar Honda juga plo biasa <ortexless sound> motor ini, motor dari motor dari apa Eh, motor ku. Eh cute. Hmm, bahasa Jawa loh menake. Eh. God. Ini amburut ada bunyi mari. Oke, Pak. Habis ya. Habis. <laughs> yu yu ka